Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mercy Andy SPD uh, Jumpa lagi di channel saya English with Mercy Learn to share Belajar untuk berbagi Oke okay, kali ini kita akan belajar tentang topik kedua Setelah konten yang sebelumnya Yaitu untuk kali ini kita akan belajar tentang Formal Invitation atau undangan resmi ini adalah materi yang biasa disampaikan untuk siswa kelas 11 untuk SMK atau sederajat. Kita langsung saja untuk definition atau pengertian. Menurut Oxford Learner Dictionary, ya, kita kembali, formal invitation adalah a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Maksudnya, formal invitation atau undangan resmi adalah berupa bentuk ucapan audio yang sekarang mungkin biasa juga dengan video ya dan atau juga tertulis atau dalam bentuk tertulis untuk meminta untuk meminta atau request seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat sedangkan menurut pengertian dari fakaybuluri.com A formal invitation is an invitation is a request, a solicitation or an attempt to get another person to join you at a specific event. Ya, jadi di sini pengertiannya juga hampir sama, yaitu sebuah invitation adalah sebuah permintaan atau ajakan. eh ya, sebuah ajakan untuk menghadiri atau bersama-sama atau mengundang ya, mengundang ke orang lain untuk bersama-sama dengan kamu ke suatu tempat atau ke suatu event atau acara jadi conclusion nya formal invitation letter atau undangan resmi biasanya digunakan untuk mengundang seseorang atau sebuah institusi untuk menghadiri acara resmi formal event seperti rapat, meeting, presentasi produk, produk presentation, dan pertemuan bisnis ya, business gathering biasanya seperti itu dan bahasa yang digunakan dalam formal invitation noted ya yeah, letter adalah ragam bahasa resmi yang tujuannya untuk menghormati orang yang diundang jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa formal atau bahasa resmi oke, okay, Nah kita masuk kepada invitation for host. mungkin kita sudah tidak asing tentang apa sih undangan itu apa sih tujuan undangan itu tujuannya yang pasti adalah untuk mengundang seseorang itu tujuan yang paling sederhana ya dan untuk ini ada penjelasannya komunikatif propose atau tujuan dari invitation baik itu kontekstual berupa teks ataupun audiovisual karena sekarang sudah banyak sekali undangan yang disebar menggunakan video dialog atau expression yaitu mengajak atau mengundang seseorang untuk hadir pada suatu acara tertentu dalam sebuah situasi resmi atau formal ya. Dan sebab itu oleh sebab itu jenis invitation text ini disebut dengan formal invitation. Okay, now we will uh, focus for the generic structure. Ini adalah struktur atau susunan-susunan umum yang biasanya uh, adalah sebuah acuan untuk bagaimana membuat undangan formal ya atau formal invitation biasanya selalu ada yang namanya date of the letter yaitu tanggal pembuatan surat atau tanggal surat itu dibuat atau tanggal uh, undangan itu dibuat ya kemudian the sender biasanya untuk undangan ini kita berbicara undangan tertulis dulu ya biasanya undangan tertulis itu selalu ada pengirimnya yang ada di atas And then the recipient, the recipient adalah uh, penerima undangan. Tujuan ke siapa undangan itu diberikan. And then the subject, subject jelas orangnya, ya yeah. orangnya yang diundang. Atau subject di sini bisa dibilang uh, acaranya atau orang yang mengundang kemudian opening salutation kita biasa menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi good morning itu adalah opening salutation and then introduction biasanya dalam undangan itu selalu ada kalimat-kalimat pembuka and next the body the body means uh, the content or the main content of the invitation ya yeah, biasanya ada Berupa acara apa saja, apa saja yang akan diselenggarakan, atau event apa saja, biasanya juga memuat venue-nya, uh, tanggal pelaksanaan, date, or the time. And then appreciation for the guests, biasanya ada sedikit ucapan apresiasi atau harapan besar untuk undangan atau siapa yang diundang untuk berhadir. And then closing salutation atau salam penutup. Dan jelas di bawah juga ada dari ada notet untuk sender atau pengirim dan terakhir adalah signature atau tanda tangan. Oke, okay, now some formal invitation ya yeah, beberapa formal invitation itu biasa digunakan untuk yang pertama biasanya wedding atau birthday invitation yaitu biasanya juga undangan ini adalah undangan pernikahan atau undangan ulang tahun. Udah banyak sekali contoh-contoh yang sudah beredar Dan sekarang lebih banyak didominasi adalah undangan berupa video And then graduation invitation Mungkin tidak asing buat pelajar ya And then student guardian atau parents meeting invitation Biasanya undangan untuk orang tua Untuk menghadir ke sekolah Untuk sekedar pembicaraan dengan gurunya and then event invitation any event invitation adalah undangan untuk event-event tertentu oke okay, itu adalah sedikit penjelasan sederhana tentang formal invitation sekarang kita akan masuk ke exercise exercise nya di sini saya akan meminta untuk kalian buat a formal invitation, make a formal invitation and send it on the link on the video description Ya, yeah. di deskripsi video di bawah nanti atau di bawah ini saya akan memberikan link untuk masuk ke google classroom di dimana disitu juga saya akan memberikan semacam modul penjelasan terperinci dan juga ada beberapa sampel untuk undangan atau formal invitation dan disitu juga kalian akan bisa menyerahkan atau di sini kalian akan membuat tugas pembuatan boleh berupa undangan secara written atau written text formal invitation atau juga kalian bisa membuat undangan tentang video jenis undangan silahkan kalian bebas untuk menentukan berkreasilah sebebas mungkin yeah, oke? Okay. tapi tetap kepada acuan uh, how to make a formal invitation Oke, okay, for duration durasinya itu adalah bebas jadi untuk kalian khusus siswa siswi saya untuk kelas 2 SMK terkhusus SMK posisi resampo silahkan kalian mengkumpulkan atau mengkolektingkan tugas kalian melalui link description atau kode classroom yang akan saya tulis pada deskripsi video Oke okay, and that's all finally and thank you for all attention and see you for the next content dan saya harap uh, semua penjelasan cukup clear jika tidak juga kalian juga bisa memperjelasnya pada classroom yang sudah saya jelaskan karena akan ada materi-materi tambahan atau penjelasan-penjelasan tambahan yang sudah saya lampirkan di classroom tersebut. Oke okay, thank you for attention akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you for the next content.